Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Pemirsa, sore ini saya dalam perjalanan menuju rumah pasien yang terletak di daerah Batu Layang, Pontianak Utara untuk memberikan bantuan rukiah pada sebuah keluarga yang mengalami gangguan jin di rumah mereka Rumah pasien cukup jauh dari jalan raya Saya harus menembus ganggang -gang kecil pemukiman penduduk untuk mencapainya Hari ini, tanggal 16 Agustus tahun 2022, saya banyak melihat persiapan penyambutan Hari Kemerdekaan Indonesia di Ganggang ini. Pasien adalah seorang perempuan berusia 29 tahun dengan keluhan sering mimpi buruk dan sering tindihan. Rumah ini adalah rumah kakaknya. Dari pengakuan kakak pasien. Ternyata dulu mereka punya usaha batako di rumah yang berjalan sekitar tiga tahun sebelum tutup Usaha ini awalnya baik dan menguntungkan Namun setelah dua tahunan tiba-tiba anjlok dengan sebab yang tidak jelas Dan di saat yang sama mereka mengalami banyak gangguan dan keanehan di rumah Selain itu salah satu saudara pasien memakai jimat nangkal untuk rumah Alhamdulillah, saya sudah sampai Keluarga ini sangat ramah dan baik sekali Saya merasa nyaman berada di rumah mereka Setelah mengobrol sebentar, saya minta mereka untuk menyerahkan penangkal yang ada di rumah ini untuk dimusnahkan <tos> ah, Sini, sini <tos> Ah ini jimat nih <tos> Lem lemah, lem lemah ni, lem selo, Ini jimat ni, ni sekarang tu berkalimatila hati mati. Yang ko apa? Kan kungkusan kuning, biasa kuning kan. Ini punya siapa ni? Abang. Suaminya. Bukan. Abang yang yang saudara yang dulu Saudara yang belum nikah. Yang apa? Abang. Yang abang kita yang belum nikah saudara tanya. Abangnya tinggal sini juga? Dulu, dulu. dulu ya. Ada lagi nak benar kayak ini? dari awal tinggal sini nggak ada gangguan kak? nggak? ada nggak ada ngerasa gangguan kapan rasanya kakak ngerami gangguan di rumah ini? ha? kapan rasanya gangguannya ya kakak? ya nggak tahu kalau ya. soalnya saya itu kalau mundur saya itu kan mm -hmm. usaha kan? ii tapi usaha itu Kak, itu kapan? Nah, kapan? tahun berikutnya dan kelasnya hmm. itu rasanya saya itu tanpa di rumah sini Masa nih, luar 2016. Hmm. Usahanya di rumah ini apa di luar? Di sini, di Apa usahanya batako. Dan oh, orang betah di rumah. Hmm. Usahanya berapa tahun tuh? Ada 3 tahunan, 2 tahun, tahun tahunan Cuman 2 tahun aja. Ini jimat ya. Ini jimat. Tapi aku tahu. Ini usaha itu. Iya. Oh, itu sini tulis. Coba pernah saya tidak... per Kuala, ya. oh. Ini untuk pelindung Mimsum. biasanya. Nih. Ini raja sambas nih. Sultan Sambas, Rahimahullah Biasanya buat jimat pelindungan, pelindung rumah mungkin Maksudnya Nih Lihat Ya, ini Sultan Sambas Ini istrinya kayaknya Ini jimat tidak pernah ya Iya, iya pernah ya? Ini saya bakar ya. Gini gini gini. Ini untuk apa gak ya? Nah, malah ini memberi mudarat Jimat ini biasanya ada jinnya. Jadi orang yang buat jimat itu, ini kan di asma namanya di asma. Itu untuk apa? Nangkap jin itu di, diikat di sini. Kata dia untuk kebal, kata dia untuk jaga rumah, kata dia untuk jaga badan, kata dia untuk kewibawaan. Nah, kalau jimat ini taruh di rumah, sama dengan kita masukkan jin ke rumah. Berkeliaran dia di rumah, itu yang ganggu orang di rumah biasanya yang pakai jimat-jimat kayak gini. Saya boleh minta korek api? Kalau kita bapak. Ah ya benar. <tuk> Baiknya pemirsa, ini jimat-jimatnya ya, tamimah, tamimah nih, buat penjagaan biasanya. Dan sambas, apa iya? Kayak orang tuan tuh, kan udah tuh. tanduknya lagi. Bismillah, waduh, udah oh, ada, aduh, bismillah. Kemarin duduk misalnya di tempat jualan kakak duduk kayak ada orang bakar-bakar kayak gitu Di sana, di tempat kakak duduk Setelah itu dilanjutkan dengan pembersihan rumah dengan cara menyemprotkan tempat air ruqyah ke yes. seluruh bagian rumah yes. saya menduga ada sihir yang dilempar ke yes. tempat yes. usaha Lepaskan supaya sini, bangkrut dan biasanya sihir jenis ini juga mempengaruhi si pemilik usaha karena tempat usaha bersatu dengan rumah maka wajar saja gangguan gaib juga dirasakan di rumah air ruqyah ini diharapkan menjadi wasilah agar Allah Membersihkan rumah dan tempat usaha dari jin-jin yang ditugaskan oleh tukang sihir untuk mengganggu keluarga ini, sekaligus membatalkan sihirnya. <tuh> Sekalian ya dok uh -uh, Abang suka Setelah itu Rukia dilakukan pada pasien dan keluarganya Semoga Allah sembuhkan mereka semua Dan senantiasa melindungi keluarga baik ini Dari segala macam keburukan makhluknya Baik pemirsa demikian saja video kali ini Semoga ada manfaatnya Bagi anda yang butuh bantuan Rukia dari saya Silakan baca kolom deskripsi video ini Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ila